Viral curhatan PNS guru muda di Pangandaran bernama Husin Ali Rafsanjani yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak dipungli dan sempat tak digaji beberapa bulan. Curhatan Husin Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat diklatsar hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan. Pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor go id. Laporannya itu membuat heboh. Sejumlah pejabat di Pemkab Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Husin dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS guru muda Pangandaran itu merasa pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan penes guru muda pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Husin underscore Assalamualaikum Saya apa Saya minta maaf kalau memang jadi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 Kabupaten itu kalau Husain nggak nurun laporan, sk 1 kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya pasti, itu. semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman tahunya kalau Husain nggak nurun laporan, sk nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi jadi beban akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang yang ngambil kasih itu, saya merasa sakit hati karena oh, beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung ke Bandung setahun saya nunggu surat pemecatan gak keluar-keluar ya udah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja ya berat sih orang tua juga orang tua juga berat ya. ibu saya nangis-nangis ayah saya juga bingung harus ngomong apa cuman ya mudah-mudahan ada rezeki lain gitu. saya memohon banget ya untuk untuk pemerintah pangandaran adalah orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih udah tahun 2023 ini teh. Masa saya harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu itu. itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarganya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.